saya berada di Kinorosodon uh, Ulu Kimanes iaitu sempadan antara Papar dan uh, Keningau di Banjaran antara Banjaran Crocker difahamkan begitu so inilah dia uh, suasana uh, di Kinorosodon ini sungai uh, Mungkin sungai Kinorosodon juga saya tidak pasti apa nama sungai ini but very beautiful scene here uh, so kalau kamu tengok ni program sungai and then kalau kamu nampak situ, nah itu hutan belantara mungkin hutan nano apa hutan kali kan so very beautiful lah sini so, kalau mana yang ada sempat bolehlah berkunjung ke sini. di Kino Losodon. sini ada tagal juga ada, -ada resort juga uh, info dan maklumat nanti saya akan uh, berikan di ruangan deskripsi nanti so, jika ada apa-apa yang menarik nanti saya akan kongsikan kepada semua tapi sementara itu kamu tinggulah view di sini. Terima susah kereta masuk jalan kampung